untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita dibuat bangga ya kepada sosok Papa Bilar. Ini membuat kita semakin kagum dengan kebaikan, dengan antusiasnya Papa Bilar. Ini momen saat di acara party, ultahnya Papa Bilar yang ke-27. Perhatikan ya, Papa Bilar ini merangkul Sony Wakua. Masya Allah, inilah tentunya kebahagiaan. Inilah yang membuat kita semakin kagum kepada sosok Rizky Bilar yang begitu ramah, yang begitu humble Masya Allah banget ya perubahan memang sangat drastis dari Papa Bilar, luar biasa Pokoknya bangga, bahagia, dan mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan Untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti underscore Lovers. Ada juga kalimat yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, Papa Pi begitu baik dirimu. Masya Allah banget ya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat disimak juga. Ini ada momen spesial cute -nya persahabat ya di live-nya TikTok Papa Bilar. Saat berjualan, ya, berjualan, Bunda Lesti, Papa Bilar, ini momen romantis banget, tuh. <laughs> ini momen romantis apa modus dari Papa Bilar, ya? Cium tangan istri. Masya Allah, melihat begini aja kita udah dibikin baper banget, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti mereka, rumah tangganya langgeng, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat persahabatnya, momen ini diunggah kembali oleh akun mr.mrs.mrb underscore Kalimat caption pun dituliskan Osas modus live 2 jam bener-bener nggak -bener kerasa Wow, 2 jam live ternyata bener-bener nggak -bener kerasa banget ya Happy terus melihat kelakuan Rizky Billar dan Bunda Lesti Masya Allah Dan di postingan ini pun banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram Santi underscore Marzuki underscore Mengatakan Ngakak terus nontonnya Jadi gak bosen Masya Allah ya Gak bosen melihat Keseruan Yang diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga Ternyata BBL juga ikut tuh Live bareng bunda Dan Papa ya Masya Allah Kebahagiaan Tentunya menambah Ketika Abang Fatih muncul Masya Allah Tentinya tanti mendoakan yang terbaik untuk Leslar Kita lihat juga nih kalimat yang dituliskan oleh Aku Sendal Putih Bilar Auntie Uncle semalam lihat live pandanya Abang di TikTok Sob gak? Seru kan? Abang juga bantu loh Besok lagi kalau panda live jangan sampai ketinggalan Katanya tuh memang semalam banyak yang ketinggalan ya Live dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Karena ini seru banget Kegesrekan, kekocakan, pokoknya banyak banget ya Yang selalu membuat kita happy terus dibuat oleh Lesti dan Bilar Selanjutnya disimak juga, ini ada kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah, untuk official musik video Lesti sekali umur hidup sudah masuk 18 trending for music Luar biasa, Masya Allah, bangga sekali ya Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Bismillah di trending nomor satu. Kita tetap semangat, tetap optimis dan mudah-mudahan ya tetap solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Dan untuk sekarang alhamdulillah viewersnya sudah mencapai 600 ribuan. Ini berkat kekompakan dan kesulitan kita yang tiada henti selalu streaming terus di channel 3D Entertainment Untuk mendukung karya terbaik Lesti Kejora Dan Alhamdulillah viewersnya juga sudah normal persahabat ya Kita tentunya jangan kendor, tetap semangat, terus dukung yang terbaik buat karya-karya idola kita Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar gembira hari ini dan mendapat cirukan vitamin bahagia dari Lasti dan Rizky Bilar, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan pasnya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.